1500 dan langsung gua turboin in tiga, eh turboin gua quick 30 ya bosku ya gua pakai quick 30 centang kanan hmm, mantap sekali just marco just to Kotop ini oke okay, nice kali sepuluhnya connect bosku mantap sekali gila baru aja di 30 ini langsung ya ini, ini pelepatan emang 30 ini oke okay, mantap sekali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 Petir lu setengah keluar bosku gila, mantep banget ya bosku ya. Aduh gue lupa lagi gue pencet tuh sensasionalnya. Baturan jangan di skip ya bosku. Kalau dapat sensasional apalagi baru pertama kayak tadi. Aduh gue salah gue gue pencet nih. Aduh kayaknya tadi mau maksud itu harusnya tuh anjir gila langsung dapat satu jetik kita bosku. Baru gue turun 30 ya kan? Baru gue kaki dapat petir biru kali pulang konek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 bagi yang udah biasa udah kecanduan kayak gue ya bosku ya silahkan aja ke tentang channel siapa tahu kalian belum pernah main di web yang gue mainin ini ya kan <tuh> kita coba-coba beruntung aja bosku ya dicoba-coba semakin kalian banyak mencoba kemungkinannya semakin besar ya bosku ya jangan bawa, -bawa modal-modal gede dulu aja ya bawa, -bawa modal yang sedang-sedang aja bosku ya kalau kalau kalian lagi PD yakin langsung bawa modal gede gak apa-apa bosku ya apalagi kalau kalian lihat RTV nya gak begitu tinggi ya baru 70 atau hampir 80 itu lebih bagus kalian bawa modal yang luku, lumayan gede ya bosku ya kayak 200an atau lebih lah kalau misalnya RTV nya sudah tinggi silahkan aja depo leceh-receh in enggak misalnya ya gua nggak ngejamin lah ya pokoknya uh, biasanya yang gue mainin kalau misalnya RTP tinggi pasti ya Pasti JP Pasti uh, Balmut lah minimal Balik modal Yang gue bilang balik modal itu Kalau kita udah dua kali lipat dapat ya boski. Misalnya lu bawa gue ucap Lu udah dapet CP ya minimal dapet CP gitu lah Oke silahkan aja Dicoba coba dulu aja boski ya Oke Nice banget uh, pecah, pecah terus ya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 oke okay, segitiki hijaunya konek ya bosku ya oke okay, kita lanjut lagi dengan spin 30 lagi spin tu, uh, turbo spin cepat ya bosku ya quick 30 lagi semoga dikasih lagi Hmm mantap pecahnya. oke okay, petir dong Uh oh, mantap sekali yang pasir konek bosku oke okay, birunya juga Uh yang pasir lagi gila Hmm mantap sekali bosku ya. Betnya masih belum gue in atau turunin ya bosku ya masih sama seribu lima ratus ya bosku. Oke okay, nice. Hmm oke okay, petir petir jus angkat karet kujus buset Ayo ayo ayo kakek. Okay. Iya kaki kaki benar bener, -bener dah. Da udah sebelas ribu tuh gila. Coba kalau kayak itu setengah tadi itu ya. Koneksi sebelas ribu mantap banget justru Marco justru top Marco. top itu pasti udah. Oke okay, mantap sekali auto. Hmm. Oke, mantap sekali Jos Marco Jos. Lagi. Nice. Oh, kali 10 gak connect Ini kayaknya seperti sepertinya ya gara-gara gua kepencet skip tadi ya disensasional ya. Jadi uh, uh, pola yang udah gua buat ini ya, pola yang tadinya mungkin bakal jadi maksudnya jadi gagal ya bosku Tapi kalau di bed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 Jadi gue saranin jangan ya bosku Oke gitu aja kita langsung lagi aja bosku ya Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe -nya, ya bosku ya Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gue Sehat selalu Salam sensasional, salam jackpot See you guys semuanya, bye bye